hah? iya H uh -uh. kita unboxing WR155 baru Dikirim kirim dari mana sih? Jakarta dari Jakarta? Hmm. modif di sini. iya tapi lain motor barunya? bukan nah, kirain dia motor baru bukan. ya ini bakal di full modif di Faisal Make Shop mau diganti USD, wheelset, semuanya pokoknya diganti Oke, jadi mari kita unboxing, jadi ini tuh R155, kiriman dari Jakarta Mau di full modif di Faisal MX Shop Tapi ini bukan motor baru, keluar dari dealer ya Ini mah motor udah bekas, udah bekas pakai cuma dikirim ke sini dari Jakarta Pengen di full modif Dan untuk part-partnya ini dia, semua ini Ini dia USD nya nanti diganti pakai ini Supercopy replika KTM, merek HT Ini udah triple claim yang Supercopy X-Tree, Nih. Jadi udah yang model extrix dia apa bagian triple -clamp nya para biru. Terus untuk swing arm nya ini dia pakai listlas yang replika KTM. Nih listlas bahan besi yang replika KTM. Buat pun dia replika tapi dia bahan dia bobotnya ringan juga. Nih enteng gitu. Jadi swing arm nya dia pakai replika KTM. USD-nya juga dia pakai super copy KTM. Terus ini untuk perintilan perintilannya. Piringan depan dia eh ini dulu. Stang dia pakai rental 997. Terus piringan depan dia pakai TLD warna biru. Sama ini spakbor belakang yang panjang buat WR155. Ini ada karet apa sih? knalpot. Terus hand grip orca Ini ada pedal persneling Expedition. Footstep pakai TLD. Sama handle Grab Scarlet, terus ini ada handle kiri kanan merek ISV. Sama ini pedal perseneling, pedal persnelingnya pakai yang Expedition dan yang terakhir nih, wheelsetnya. Ini untuk wheelsetnya, dia pakai Scarlet full Scarlet dari velg, pakai Scarlet tromolnya juga, pakai Scarlet warna biru biru Doff untuk tromolnya dia pakai yang warna doff velgnya pakai Scarlet warna biru yang depan juga pakai Scarlet tromolnya juga Scarlet jadi full Scarlet dari mulai velg sampai tromol warna biru juga untuk bannya dia depan belakang pakai korsa korsa R93 ini dia Corsair R93 untuk yang depan ini ukuran 120/60 terus untuk yang belakangnya dia pakai ukuran 150 150/60 kalau untuk velgnya depan dia pakai ukuran 300 terus untuk velg belakangnya dia pakai ukuran 350 jadi 300 350 standar buat WRC tapi kalau untuk belakang dia nggak terlalu lebar karena dia pakai velgnya yang 350 kalau dia pakai yang velgnya 425 baru bisa kelihatan lebar ban belakangnya Oke okay? jadi untuk totalnya ini nanti kalian bisa lihat aja di akhir video seperti biasa, untuk total modifikasinya sama rinciannya nanti gue taruh di akhir video. Jadi, nanti kalian bisa cek aja di akhir video. Sekarang motornya mau di-unboxing dulu. Kita unboxing dulu ini. Kita buka packingannya. Ini dia, kirimnya pakai JNT cargo. Kalau oh, nggak salah, ada tulisannya di belakang JNT cargo. Oke okay, jadi yang pertama dibuka tuh sok depannya dulu karena untuk pemasangan pertama kita pasang dulu usd nya jadi ini usd nya udah setting PNP buat WR155 ASCOM stereo udah disuai, apa udah disesuaikan ASCOM steer-nya. jadi udah tinggal pasang udah PNP jadi yang pertama kita pasang usd dulu terus swing arm baru wheelset sisanya yang lain menyusul jadi buat kalian yang mau modif trail atau super motonya kalian bisa langsung aja ke Faisal MX shop untuk di daerah Bandung bisa langsung datang ke tokonya di daerah Lembang dekat farmhouse Atau yang di luar Bandung juga bisa pesan lewat online Oke jadi kita lanjut ke perpasangannya jadi sekarang kita lanjut lagi kebetulan ini motornya baru beres semua karena kemarin agak lama karena nungguin apa Master rem orinya yang apa ownernya minta ganti masternya Master remnya karena kemarin kan yang kepasang tuh Master rem Brembo KW dia minta diganti ori karena kemarin motornya itu dia beli bekas ternyata dari orang habis beli bekas langsung dikirim ke sini terus di full modif jadinya kemarin yang lama tuh nunggu Master rem ori sama handle kopling ori dia mesennya dari Jakarta terus dikirim ke sini makanya kemarin agak lama ini sekarang udah kepasang semua jadi langsung aja kita review satu-satu apa aja yang diganti sih bisa sampai kayak gini dan untuk rincian modifnya dan total modifnya nanti ada seperti biasa gua taruh di akhir video jadi buat kalian yang mau lihat total modifikasinya bisa nanti lihat di akhir video dan buat kalian yang mau di motornya bisa langsung aja ke Vaisal emak shop nanti gua taruh Instagramnya untuk link ordernya kalian bisa cek aja nanti di deskripsi video atau di kolom komentar. Untuk yang daerah Bandung bisa langsung aja ke bengkelnya ada di daerah Lembang. Oke, langsung aja kita review satu-satu. Kita mulai dari bagian atas dulu. Kita mulai dari bagian decal dulu. Untuk decal ini dia pakai dari Dirtiaros Graphics. Ini dia. Ini Dirtiaros Graphics. Ini bahannya yang orajet yang paling tebal, yang premium. Ini untuk bagian desain tangkinya. Jadi dia pakai desain vektor kayak gitulah. Ini dekalnya detailnya sudah grafis bahan orajet kalau nggak salah harganya 650.000. Terus untuk bagian jok, cover jok ini dia make dari Hudrapic. yang bahan ogrip warna hitam striping biru. Dan untuk bagian stang, dia make rental tipe 997 original warna biru. Karena ini, ini bukan yang super kopi, ini yang original. Kelihatan dari busa barpetnya. Kalau dipegang keras. Terus untuk bagian hand grip kiri kanan ini dia pakai Orca Orca warna biru untuk hand gripnya. Terus untuk bagian saklar saklarnya nggak ada yang dia ganti. Saklar kanan masih ori bawaan WR. Saklar kiri juga masih ori bawaan WR. Terus untuk bagian triple clamp triple clampnya ini masih bawaan USD. Nanti kita review belakangan USD-nya. Ini dia nambah handguard lagi. Hand guardnya dia pakai Scarlet Handguard tulang. Cuma yang ada cover plastiknya untuk handgarnya pakai Scarlet yang tulang warna biru terus untuk handlenya ini dia juga pakai dari Scarlet eh Break. jadi untuk handle kiri kanannya dia pakai dari X Break. cuma ini yang model standar jadi kita nggak perlu ganti rumah koplingnya jadi untuk handlenya dia standar PNP di rumah kopling yang Ori bawaan jadi kita nggak perlu cabut apa sih namanya nih switch kopling kan kalau kita pakai handle-handle yang universal tuh harus cabut switch switch koplingnya kan kalau ini nggak perlu karena rumah handlenya masih pakai yang ori. Ini bisa dilipat ke atas, ke depan juga. Ini yang kanan juga sama bisa lipat ke atas sama ke depan. Untuk handlenya heh pakai X brick. Untuk selang remnya ini dia pakai standar cuma dikasih hiasan-hiasan kayak inilah. Apa sih namanya pelindung pelindung gitu. Terus untuk lampu depannya ini dia pakai daymaker. Ntar gue lupa ngambil kuncinya lagi nah jadi ini dia untuk lampunya dia pakai daymaker nih yang alis biru daymaker alis biru terus untuk lampu sennya bentar nah terus untuk lampu sennya ini dia ganti juga dia pakai led yang tipe running nih jadi diganti lampu sennya pakai yang led terus kita pindah ke stop lamp belakang nah ini untuk stop lamp belakangnya dia ganti juga pakai yang three in one ini udah include sama dudukannya, jadi kita tinggal pasang aja. Terus untuk cover tank ini dia karbon sendiri kayaknya bawaan motor, bawaan motornya udah kayak gini. Cuma ini kayaknya karbon stiker, bukan karbon celup. Dan sekarang kita lanjut ke bagian footstepnya. Ini dia pakai dari Expedition yang warna biru bisa dilipat ini, sama pedal persnelingnya dia pakai scarlet. Terus untuk pedal remnya dia pakai scarlet juga, jadi sepaket. Pedal rem sama pedal persneling pakai scarlet. Terus dia ganti ini juga Cover rangka dia pakai yang model full Kan kalau original, originalnya WR Dia cuma setengah gini Ini dia ganti dia pakai yang full Dan untuk bagian selang radiator, radiatornya Dia ganti juga pakai Samco Epa Domino Sport Ini yang lokal Udah lengkap sama klemannya Jadi untuk selang radiator dia ganti Untuk footstep belakangnya Tetap masih pakai original Pakai original bawaan sama ini cover engine kiri kanan, cover blok kiri kanan sama bawah. Dia pakai yang plastik, yang model plastik ini yang sebelah kanannya cuma udah ditempelin stiker-stiker karbon. Jadi cover blok kiri kanannya sama ininya udah sepaket sama yang bawah. Dia pakai mau yang model plastik. Terus ini ada tambahan pelindung knalpot, jadi biar nggak kena celana atau kaki. Sama dia ada tambahan juga di bagian belakang karena si pipa knalpotnya ini agak keluar. Jadi wajib pakai kayak gini buat ngamanin si kaki yang boncengan Nih Karena kalau keluar kayak gini Otomatis ya kalau nggak kena betis Yang dibonceng paling ya kena celana Amit Paling pahit-pahitnya kena celana Kalau nggak kena betis Jadi makanya dipasang kayak gini Ini dulu gue yang bikin Karena waktu itu pernah gue yang gonceng orang Kasian celananya apa kena betis Kena betis si pipa kenal potnya Jadi gue pasangin kayak gini Biar aman aja sih Terus untuk knalpotnya Ini dia pakai dari Norifumi Norifumi roket 4 Ini yang terbaru Coba kita cek sound Cukup cek soundnya. Untuk standar sampingnya dia masih pakai ori bawaan, nggak diganti pakai yang replika KTM atau apa. Jadi untuk standar sampingnya masih pakai bawaan. Terus kita lanjut ke bagian USD. Untuk USD-nya ini dia pakai dari merek HT. Ini dia HT Suspension yang super copy KTM 99%. Dan untuk triple klaimnya nya ini udah yang model x -Trix. Nih super copy X-Trix Ini udah sepaket samar trip apa sih namanya? Riser stangnya dan ini udah disetting PNP untuk WR 155 udah lengkap sama kunci kontak tuh udah lengkap sama kunci kontak terus bisa kunci stang juga nih jadi buat kalian yang pesan mau pesan usd Supercopy KTM karena usd Supercopy KTM ini dianggap PNP buat WR dia PNP nya buat KTM jadinya harus disetting PNP buat WR CRF atau KLX. Like. dan kalau kalian pesan di device LMAX shop kalian bisa request untuk kunci stang sama kunci kontaknya ini dia jadi kalau kalian pesannya di Vesel MxShop kalian bisa request setting PNP sekalian bikin untuk dudukan kunci kontak ini untuk bagian tabungnya ini supercopy 99% mirip KTM nih udah lengkap sama bracket kaliper juga terus USD udah sekarang kita lanjut ke bagian wheelset wheelsetnya belum kan kalau untuk bagian wheelset dia depan belakang wheelsetnya pakai Scarlett ini yang depan ukuran berapa nih? Jadi untuk wheelset depannya ukuran 300. Terus untuk yang wheelset belakang nih ukuran 350 kayaknya. Iya, jadi untuk wheelset belakangnya ukuran 350, wheelset depan ukuran 300. Merek Scarlet, 2 depan belakang warna biru. Terus untuk tromolnya depan belakang dia juga pakai Scarlet. Nih. Ini pakai Scarlet belakang yang CNC cuma warna dove biru dove. Untuk yang depan juga sama. Tromolnya pakai Scarlet, warna biru doff juga. Jadi dari tromol sampai velg dia full pakai Scarlet. Terus untuk jari-jarinya dia pakai yang warna hitam, nepelnya chrome. Terus untuk bagian ban, untuk ban dia depan pakai Corsair 93, belakang juga pakai Corsair 93. Kalau untuk ukurannya yang depan ini dia pakai 120/60. Jadi depan Corsair 93 120/60, terus untuk yang belakang Corsair 93 juga ukuran 150 per 60 ini dia untuk kalipernya dia pakai standar depan belakang untuk gear juga dia masih pakai bawaan ori gearnya masih pakai ori depan belakang ukuran 1451 kalau original bawaan WR ukuran gearnya untuk ukurannya 1451 itu kalau untuk ukuran bawaan WR Cuma untuk swing armnya ini dia ganti pakai yang model replika KTM buatan Lislas. Ini ada emblemnya di sini Lislas. Untuk bahan swing armnya ini dia besi. Jadi kalau masalah kuat atau enggak, udah pasti kuat karena dia bahannya besi. Ini untuk swing armnya sebelah kanannya ini. Terus untuk ini dia udah dapet jalur roda juga kalau swing arm ini. Jadi Udah dapat bawaan bonus jalur roda, jadi jalur roda belakangnya dia pakai bawaan arm bawaan swing arm. Kalau untuk jalur roda bagian depan, ini dia pakai yang jalur roda aftermarket. Sebenarnya, kalau jalur roda aftermarket yang depan ini, dia dapatnya depan belakang kalau kita beli, cuma si owner cuma masang yang depannya aja. Untuk yang belakangnya, dia masang yang bawaan arm, makanya modelnya agak beda. Cuma kalau dilihat sekilas nggak akan kelihatan. Terus untuk bagian piringan depan, ini dia pakai yang semi floating model model semi floating jadi bukan full plot bukan full floating ya. Ini dia pakai yang semi floating merek Expedition. Terus wheelset udah, swing arm semua udah, piringan udah. Terus apa lagi? Udah sih paling itu doang. Ini kalau untuk cover radiator sama cover Aki ini tutup aki dia nggak dicat cuma ditempel stiker coating kayak gitulah warna merah. Ini udah bawaan motornya. Terus untuk dudukan ini paling dudukan plat nomor depan dia pakai yang kolong. Ini ada buat WR155. Terus oh ya ini terakhir. Handle grip. Handle grip dia di sini pakai scarlet. Ini udah PNP buat WR155, udah tinggal pasang cuma kita harus ngelubangin body di sini karena untuk lubang si bosingnya ini. Jadi untuk handle handle grip ini berfungsi buat kita kalau misalnya parkir terus ngegeser-geser kayak gitu ini sangat berfungsi. Ini merek Scarlett udah PNP buat WR 155, KLX dan CRF. Jadi udah tinggal pasang aja. Oke, okay, jadi mungkin yang diganti cuma itu aja untuk sisanya masih bawaan motor semua masih ori bawaan motor. Jadi ini motor nanti bakal dikirim lagi ke Jakarta ke ownernya. Habis ini mau di-packing, dibersihin dulu, palingan dilap-lap dikit, terus di-packing dan terus nanti dikirim ke Jakarta lagi karena ownernya ada di Jakarta. Dia ngirim motornya ke sini pakai JNT Cargo, terus dimodif di sini, nanti udah beres baru dikirim balik lagi ke sana. Untuk ongkos kirimnya memurah murah JNT Cargo mah, paling 300-400 itulah. Untuk total modifikasinya nanti gua taruh di akhir video. Nih ya kayaknya habisnya lumayan banyak sih usd nya aja udah habis berapa 7 jutaan usd nya untuk usd doang ya karena dia pakai yang ht bukan yang real jam biasa kalau untuk jack stand nih bukan jack stand bawaan ini ini jack stand nya punya Faisal. tapi kalau kalian mau beli jack stand nya bisa langsung aja ke Faisal MX Shop dan semua part-part modifnya Oke okay, mungkin cukup sampai di sini aja untuk video reviewnya nanti kita lanjut lagi kalau misalnya ada WR lagi yang masuk yang mau di full modif lagi baru gua kontenin lagi buat kalian yang mau order part-part modifnya atau kalian yang mau modif motornya bisa langsung aja ke Faisal emek Shop. tokonya ada di daerah Lembang Bandung di dekat farmhouse Oke okay, see you next video